Nah, kalau dari depan sini lo langsung belok kanan ya, bro. Kalau misalkan lurus, -lur, kalau misalkan nih lurus kesana, lo nggak bakal pasti balik lagi, gue yakin. Oh, oh, bun kan? Huh? Lho, <laughs> lo mau loncat lewat situ, pistol aja terus ada seblor rezeki anak ga ya <saya> seta sanmori bro eh dia mau ke pelabuhan ratu dah oke cawi cawi bro Jawi, jawi, jawi, ayo! lagi menuju jalur, dia juga agak sedikit tuh lupa ingat huh? gitu. gang, ya itu soalnya ini dia lewatnya tuh lewat perkampungan dikit, ya Orang lain tuh hari minggu pagi itu San Mori pada ke atas ya ke puncak gitu ini gua malah ke bawah ini, wih soal, karena emang tujuan gue hari ini bukan untuk sunwar ya. Nah dari sinilah kita langsung belok kanan bro. Ini jalannya jalan apa sih? Sorry ya, gua nggak begitu tahu juga. ya nah, kita langsung belok kanan aja bro. Nah, dari sinilah kita menuju ke Cibinong tanpa melewati uh, rute atau jalurnya si Taman Bogor, ya bro. Karena kan di sana, uh, buset, macetnya. Apalagi kalau yang pengen lagi ngejar waktu kerja, ya. Ya makhluk lah yang namanya Lewat perkampungan ya gini Tapi kalau menurut gue sih Lumayan agak dekat sih bro Melewati hmm, Apa? Jalur rame Jalur jauh juga tetap aja lo ada di jalan utama aja bro. Nah, kita tetap berada di jalur utama ya. asal jangan tetap di cinta pertama aja bro huh? apalagi cinta pertama lo itu <laughs> udah jadi milik ulang lain ajir. biarkan cinta pertama lo yang udah pergi dan milik ulang lain itu menjadi suatu kenangan buat lo menjadi suatu pelajaran buat lo masih banyak yang lebih baik bro Ui wih jembatannya bro. bro foto-foto bang beri foto nih gua bang <laughs> ini agak kecil sih airnya itu kalau misalkan lagi penuh buset uh, ngeri juga lewati juga ngeri bro <laughs> nah dari sini kita langsung belok kiri aja ya bro ya Belok kiri, kita terus saja ngikutin irig irigasi ini aja terus. <SILENGALAN> Hai Kayaknya enak banget ya Bisa riding Ngayuh sepeda bareng istri Romantisnya Karena sesuatu yang romantis sama pasangan itu Enggak selalu harus waktu makan ya Makan-makan di tempat apa Kayak gimana Enggak harus dulu Waktu lo tanpa kendaraan pun jalan kaki gitu kan berdua gitu eh, Itu juga udah menjadi rekomen sih Wisset. Jadi pengen kawin lagi nih gua huh? <laughs> Kawinnya kayaknya masih sekampung lah jalan kaki tuh <laughs> mudah-mudahan buat yang menikah, segini mau ada warung atau mungkin lagi mau tunangan ya mudah-mudahan lancar lah ya, mudah-mudahan pas di lamarnya itu gak ditolak bercanda ya mudah-mudahan lancar lah ya dan mudah-mudahan juga yang lagi menunggu pujaan hati ini ya cepet-cepet bisa ketemu lah ya kasihan kan atau yang lagi pengen dihalalin, ya bro doain kita sama-sama mudah-mudahan cepet dihalalin karena lama-lama pacaran juga kan gak baik ya neng kawin aja bro, lo nggak bakalan takut di amuk warga? Wih ketam banget gua ya, bruh yang bilang gue jelek, berarti itu orang kayaknya masih tidur dah, masih merem tuh matanya seek kenapa? ya karena kalau misalkan gue dibilang cantik, ya gue juga masih marah bro <laughs> gue akan jauh ganteng oh iya gue Pak barusan kalau misalkan mau lurus itu kita bisa ke bukit pelangi ya bukit pelangi terus ke Uh, Bogor, Sumarekon. Nah, kita urusan dari situ langsung belok kiri aja, ya bro. Kita uh, apa terus saja uh, Ngikutin jalan ini. Karena di depan nanti juga masih akan ketemu perkampungan lagi. Kita akan potong jalan lagi. Gaskan, bro! Hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai lampu merah hai hai hai hai hai tetep lurus kalau nggak salah itu cuma melewati satu lampu merah doang dah yang barusan awas oh, jangan lurus ya kerumahan kita tetap belok agak belok kanan dikit biasanya sih kalau misalkan tuh uh, ngete ke daerah Sibinong pasti sih Jangan Cibinung lah ya, kalau Cibinung ntar Ciluwer lah ya Pasar Ciluwer Ntar lo kalau misalkan lewat sini pasti direkomendasiin Lewat yang gua ini Tapi ada beberapa Pilihan jalur sih Kalau dari Google Maps. Warung Jambu, Cibinung Dan terjadi Bogor Kota Nah dari ini kita Tetap langsung, masih lurus ya bro Tadi lampu merah barusan dua ya? Oh, tadi flyover bro. Sorry, jadi kita jangan lurus. Kita belok kanan naik ke atas. Nah, kalau udah sini, kita langsung lurus aja bro. Oh, bro, hati-hati bro. Apa ingin pakai hajar ya? Hajar itu buat keadaan darurat, dong. Bro, udah ada aja nih. Jangan sekarang, lampu-lampu kayak gini enggak sesuai fungsinya. Oke, kita tetap berada di jalur yang utama ya. Masih tetap ada nah, kan di sana, tadi depan. Kalau misalkan udah turun kayak gini. Jalan, ya. nah, terus ada ini ya. nah ya. hai, hai, hai, hai, hai, hai, belok kanan Bro hai, hai, hai, hai, hai, cuma satu jalur doang sih nanti pas mau ke jalan raya Bogornya baru nanti ada jalan lagi bro gaskin gaskin gaskin Tak Nah, kalau dari depan sini lo, langsung belok kanan ya bro. Kalau misalkan lo lurus, kalau misalkan nih lurus kesana, lo gak bakalan pasti balik lagi, gue yakin. Pasti balik lagi. Lo harus lurus ke atas sini, belok kanan. Nih, sini. Kalau misalkan lu barusan lurus ya. Emang masih ke jalur Raya Bogor. cuman lo lihat deh. Oh. Oh, Buntu kan. Huh? <laughs> Lu mau loncat lewat situ, pistol anjir, peseda ah kita nih sekarang udah nyampe di Jalan Raya Bogor ya bro. Oh di ini lampu merah. Sebelum pacar Cilo baru bro. Oke okay, bro mungkin dari gua segitu aja ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat buat semua ya. Nah, sorry kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin yang kalian harapkan karena nah ini hanya sebuah minggu saja dan sedikit hiburan saja lah ya thank you buat kalian semua yang udah klik video saya yang gue, like, jangan lupa like, comment, subscribe ya bro okay. see you next time bro gue Bang James assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye